Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, be lovers, Serta Leslar love Lovers dimanapun kalian berada Selamat sore, selamat berjumpa Dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan mengabarkan kabar bahagia Kabar baik dan menarik seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar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 dan has-has lain seperti uh, uh, Irfan Hakim, ada Abi Ramzi, Abdel dan Gilan. Ini kalau memang mereka berkumpul, ini kocak banget persahabat ya Masalah baju dari peserta kekecilan aja menjadi bahan tertawa mereka persahabat ya Hingga para juri pun ini ikut tentunya ketawa ngakak saat melihat kelakuan dari host Apalagi kalau ada Bunda lesi memang ramai banget di persahabat ya masya Allah Mudah-mudahan tentunya selalu menjadi kebahagiaan, kebanggaan kita semua dan tentunya persahabat di momen ini pun kita lihat Pada juri pun persahabat yang ikut ngakak ketawa bahagia Masya Allah melihat kelakuan dari idola kita Buna Lesti dan A Irfan Beserta kawan-kawan yang lain Emang kelakuannya bikin kita ketawa bahagia Jadi rame acara Aksi Indonesia 2022 di Indosiar Masya Allah Dan jangan lupa juga persahabat ya untuk selalu menyaksikan Aksi Indonesia karena Malam hari ini atau pagi hari ini persahabatnya bakal ada kembali idola kita, Bunda Lesti yang akan menjadi host di acara Aksi Indonesia 2022. Top 24 Kloter Naim, hari Selasa tanggal 5 April 2022 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dicatat jamnya, biar nggak ketinggalan, biar tidak terlewatkan, sahur kita akan ditemani oleh Bunda Lesti kejarah Info ini persahabat ya kita dapatkan langsung dari Bang Boril Yang menginfokan di laman akun Instagram pribadi miliknya Dan selanjutnya persahabat perhatikan juga ada kabar bahagia yang kita dapatkan Kali ini dari Ari Untung Di laman akun Instagram Ari Untung ini mengunggah sebuah postingan Bunda Lesti dan Papa Bilar Dan ada sebuah kalimat cerita untung Persahabat ya kita juga selfok dengan info caption yang dituliskan oleh Ari Kentung Numpang tanya dong, guys sebentar lagi Cerita untung mau ngobrol-ngobrol romantis Sama pasangan Leslar, Rizky Bilar, Lesti Kejora Di segmen Numpang Nanya dong Kalian mau Numpang Nanya apa terkait tanggapan Lesti? Tulis di kolom komen, tuh bersahabat ya Sebentar lagi bakal ada acara spesial yang kita dapatkan Dari Cerita Untungs Kita simak di kalimat komentar Banyak tanggapan yang diberikan dan tentunya respon dari para sahabat Leslar dari akun Leslar anuskorik mengatakan di kolom komentar Masya Allah Kapan ngadain kajian di rumah Leslar Bismillah amin semoga disegerakan tuh itu pertanyaan yang pertama dari sahabat Leslar dan kita lihat juga per sahabat komentar dan tentunya pertanyaan tanggapan lain dari akun sendal putih underscore Bilar Kapan mengadakan acara Bookber dengan keluarga tuh pertanyaan kedua nih. Kapan mengadakan acara Bukber Buka bersama dengan keluarga besar Tentunya kita berharap banget ya Keluarga besar Lesti Maupun Rizky Bilar ini Bisa buka bersama bareng Masya Allah pastinya kita bahagia Banget melihat Vitamin tentunya dari keluarga Lesti dan Rizky Bilar Dan tetap Pantengin channel ini persahabat Biar kalian tidak ketinggalan informasi berikutnya Jangan kemana-mana, tetap stay tune, dan tentunya pantengin channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar-kabar dan info terbaru dari idola kita. Bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut? Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.